Halo pemirsa Youtube dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ramalan Asmara Jawa Cancer. Namun sebelum menonton videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi dan ingin diramal secara privasi, silahkan hubungi kontak admin kami yang tertera di kolom deskripsi. Kita langsung menuju ke Ramalannya. oke kita langsung ke topik videonya yaitu di ramalan asmara cowok cancer seperti yang kita ketahui cancer berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli untuk asmara cowok cancer cowok cancer memang pendiam dan suka diam termasuk kepada pasangan cowok cancer tidak banyak omong namun di dalam hati dia menyimpan sejuta alasan ataupun sejuta inspirasi untuk mengelabui pasangannya tersebut dalam kategori ini Asmara Cancer sangat suka membingungkan atau membuat pasangan bingung sehingga pasangan bertanya-tanya kepada diri Cancer apa yang ada di pikiran dan dibenak oleh seorang cowok Cancer Cowok Cancer juga sering membuat alasan yang tidak masuk akal Dia mengatakan sakit, tapi sakitnya tidak parah Coba bayangkan, jika kamu punya pasangan cowok Cancer Harap hati-hati, teliti, dan selidiki apa yang dimaksud oleh cowok Cancer dengan perkataannya Awas salah tanggap, karena cowok cancer adalah tipe orang yang sangat membingungkan kepada pasangannya Dan untuk pasangan cowok cancer itu yang cocok adalah Cewek dengan berzodiak Pisces Dikarenakan, cewek Pisces akan mampu menangani semua permasalahan asmara bersama cowok cancer Cewek Pisces akan mampu menuntun dan memberikan peringatan yang sangat-sangat telaten kepada cowok cancer Dan di sifat asmara cowok cancer itu Cowok Cancer sifatnya itu membuat orang bingung, membuat pasangan bingung, dan membuat pasangan bertanya-tanya kepada cowok Cancer Cowok Cancer akan membuat keterangan yang tidak masuk akal ataupun bermaksud ingin mengelabui pasangannya tersebut Hati-hati buat kamu yang mempunyai pasangan cowok Cancer Di karakter asmara cowok Cancer, karakternya sebenarnya ingin disayang, ingin diperhatikan, dan ingin dimengerti namun dibalik itu semua cowok cancer tidak pandai mengungkapkannya sehingga dia selalu salah mengatakan atau salah mengategorikan kepada pasangannya di dalam hati dia ingin diperhatikan namun pasangannya seringkali tidak menanggapi apa yang dimaksud oleh seorang cowok cancer di warna aura asmara cowok cancer ada hijau dan biru hijau menandakan cowok cancer selalu menghalalkan segala cara dan menurutnya, semua cara yang ia lakukan untuk mengelabui pasangan adalah hal yang sah-sah saja Dan tidak jarang sekali cowok cancer juga merasa tidak bersalah apabila sudah kedapatan mengelabui seorang pasangan Di warna biru itu menandakan, cowok cancer sangat mencolok dengan yang namanya kasih sayang ataupun pengertian Dalam kategori ini, cowok cancer bisa dikatakan seseorang yang butuh dan haus akan kasih sayang di tipe asmara cowok cancer tipe asmara cowok cancer itu diibaratkan seperti air di daun talas yang tidak tetap pendiriannya terkadang ia sangat membutuhkan pasangan namun terkadang dia tidak membutuhkan pasangan jadi itu sangat membuat pasangan seorang cowok cancer bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang cowok cancer kepada pasangannya dan di angka asmara cowok cancer itu berada di angka 23, 45, 72, dan 95 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Asmara Cowok Cancer secara singkat, jelas, dan padat Semoga bermanfaat Ingat, tinggalkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu Ramalannya Akhir kata, saya ucapkan wassalam